Guys, kita mau grand opening hari ini Kalian yang tinggal di Cikarang, yang dekat-dekat Cikarang Main ke sini ya Keluar di Cikarang oh. Potong kali ini ya Kita potong ya Ayo. dua satu Ayo main ke ada promo beli satu gratis satu ice cream cone rame coba lihat dalam tuh lihat dalam ramai banget Mantul Ayo kita masuk ke dalam yuk Orang udah ngantri sampai keluar Guys sudah makin malam makin rame ini Asik banget sih Soalnya emang tempatnya tuh enak gitu Kalian yang belum kesini segera kesini ya Ayo kita lihat ke dalam yuk Lihat orang ngantri uh, Udah tumpeng beberapa kali dia Kehabisan angin Di atas juga ada tempat, Kak. Di atas juga ada tempat kok. Iya. Ini kan masih lumayan nomornya ya. Di atas asik kok. Coba-coba aja, Kak. Siapa tahu ntar jadinya mau makan di tempat. Di ini dapur rame banget ini, dapur. Eh, ada Kadila. Eh, ada Kak Intan. Bye, Aman, bye. Aman. Bajri, aman. Banjari Aman, Dik aman-aman itu CL, ada bunyi-bunyi oh iya yeah. uh, es krimnya gede banget maca jajah Jepang ya terima kasih ibu